Gue pengen ingatkan lagi, Polda Metro Jaya sudah mengingatkan ya Untuk semua yang terlibat dengan aplikasi pinjol ilegal Segera berhenti dan resign, tinggalkan pekerjaan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Banyak dari masyarakat yang terjebak di awal ya terjebak di awal ini mungkin hanya di satu atau dua aplikasi Tapi karena hari ini panik ya terus bisa punya kesempatan untuk pinjol lagi di aplikasi yang lain Dengan harapan bisa menutupkan di hutang aplikasi yang lama dengan cara gali lubang tutup lubang Maka akhirnya hari ini hutang pinjol kita terus sekian bertambah Dan kebetulan hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan setiap membuka aplikasi tersebut kita melihat jumlah denda dan bunga yang kian terus bertambah dan menumpuk. Hal ini tentunya akan membuat kita stres. Belum lagi ocehan dc-dc aplikasi pinjol yang setiap hari menagih kalian. Dan tentunya ini juga akan membuat panik semua orang yang tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Pasti akan langsung merasa dikejar-kejar. Pasti langsung hari ini konsentrasinya... Terpecah belah hanya untuk memikirkan penagihan dari DC aplikasi pinjol Baik ini sudah di tahun 2023 Di awal tahun yang seharusnya kita bisa uh, merangkai sebuah mimpi dan mengejar cita-cita di awal tahun yang baik ini tapi karena kita masih bermasalah dengan aplikasi pinjol maka konsentrasi tersebut terpecah belah. Bahkan mungkin sudah tak sanggup lagi berprestasi di dalam dunia kerja. Atau mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah terlanjur membeli panci dan kompor. Mungkin hari ini uh, emosinya sudah labil banget ya. Melihat anak-anak yang sering nangis atau mungkin hari ini melihat suami yang uang belanjanya tak kunjung bisa bertambah ya. Ditambah lagi tagihan pinjol pasti akan langsung stres Hari ini keadaan rumah sudah semakin memanas karena ditambah dengan beban mental. Baik ya di tahun 2023 ini kita pengen kupas tuntas. Jurus terakhir ya menghadapi tagihan pinjol di tahun 2023. Hari ini kita akan menghadapi masalah yang sebenarnya tidak besar. Namun kita sendirilah yang memperbesar masalah ini dengan cara berpikir kita. Mungkin banyak di antara kawan-kawan di awal perjalanan pinjol ini punya kesempatan untuk meminjol di dua, tiga, empat, lima, enam, dan akhirnya hari ini kebingungan nih, kebingungan untuk bagaimana cara melunasinya. Jadi untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini, yang perlu kalian kontrol terlebih dahulu hari ini adalah emosi dan pemikiran. Ya, Dan jangan lagi melakukan tindakan-tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar Dan jangan diperbesar dengan jalan berpikir yang salah Dan jangan lagi gali lubang tutup lubang Apa sih bang jurus terakhir ya untuk bisa menghadapi masalah hutang di aplikasi pinjol ini Hanya satu stop bayar terlebih dahulu ya apapun hari ini alasannya apapun hari ini keadaannya kita sadar ya bahwasannya hari ini gaji kita tidak akan mampu untuk membayar ya semua aplikasi pinjol ini secara bersamaan jadi hari ini yang harus kalian lakukan itu adalah stop bayar stop bayar di semua aplikasi pinjol lantas ini akan ada pertanyaan Bang nggak bisa begitu Bang ini kan namanya hutang Iya yang nyuruh kalian itu nggak bayar siapa kita menyuruh kalian stop bayar terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan akan ada pertanyaan yang lain lagi. Bang ini jumlah biaya denda dan bunganya akan terus bertambah. Ya jelas itu otomatis. Tapi ada hal yang harus kalian tahu. OJK sudah memberitahukan. Untuk semua pinjol legal OJK itu tidak boleh memberikan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 50%. Jumlah pinjaman di pokok. Ya, jadi hari ini kalian bisa untuk bersikap tenang Yang hari ini masih memaksakan diri yang takut disebar data Atau mungkin yang takut kalau orang lain tahu dia punya hutang Khawatir tetangganya hari ini melihat dia ditagih sama debt kolektor lapangan dari aplikasi pinjol Tidak usah khawatir Ya, Jangan lagi berpikir yang aneh-aneh kalau memang hari ini kita memang sadar kita tidak mampu Ya sudah berpasrah diri saja Untuk menghadapi masalah pinjol Bukan menghadapi masalah kehidupan ya Untuk masalah pinjol ini kita perlu bersikap pasrah Pasrah yang bagaimana bang? Kemarin gue udah ngupas sedikit tentang masalah pasrah ini ya Banyak yang bertanya-tanya Bang pasrah yang seperti apa bang? Yang abang maksud Nah hari ini coba untuk bersikap pasrah Pasrah Kalau seandainya memang debt kolektor lapangan itu mau datang Ya, udah. Silakan aja datang. Kita welcome kok selama mereka datang dengan baik, sopan, dan santun penuh dengan etika. Kita wajib kooperatif. Hari ini kita pasrah, ya. Mau disebar data, ya. Monggo, silahkan saja. Hari ini masyarakat Indonesia udah tahu bagaimana cara kerja dari aplikasi-aplikasi pinjol. Jadi, kalian tinggal konfirmasi saja. Bahwasannya itu ternyata aplikasi pinjol ilegal dan kasih tahu sama DC-DC yang hari ini sedang mengancam kalian apabila memang kalian melakukan penyebaran data maka fix utang di aplikasi kalian itu tidak perlu dibayar kasih tahu seperti itu jadi jangan cuman hanya kalian saja yang panik ini dcdc dc pinjol ilegal ini juga harus dibuat panik dengan cara tidak dibayar supaya mereka tidak memenuhi target supaya mereka tidak memenuhi, mendapatkan bonus ya, supaya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Tutup di Indonesia dan memang salah satu cara untuk menutup aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini ya dengan cara tidak membayar lagi kepada mereka ya dan itu langsung dari instruksi Pak Menko Polhukam RI dan pihak kepolisian terbukti langsung menangkap beberapa oknum-oknum yang hari ini bekerja sama dengan pihak aplikasi-aplikasi pinjol. Gue pengen ingatkan lagi Polda Metro Jaya sudah mengingatkan ya untuk semua yang terlibat dengan aplikasi pinjol ilegal segera berhenti dan resign tinggalkan pekerjaan itu. Karena negara tidak lagi mentolerir ya baik yang pekerjanya, pegawainya, bos-bosnya ya hari ini apabila memang nanti terbukti itu ilegal dan mereka melakukan pelanggaran siap-siap ya tindakan hukum akan menghukum mereka. Jadi udah cukup jelas. Oke ya. Jadi untuk kalian yang hari ini mau mendapatkan jurus terakhirnya itu ya cuma satu, stop bayar. Stop bayar terlebih dahulu Kambil kalian itu mengumpulin uang. Sambil nanti kalian itu bisa melihat peluang cuan, ya kan? Jadi kalau nanti kita memang sudah punya uang, ya kita akan bayar kok. Tapi kalau hari ini keadaannya kalian masih terus memaksakan diri, membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, ya... Maka masalah ini akan semakin besar, ya kan? Jadi, biarkan saja dulu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau memang kalian hari ini masih mendapatkan teror screenshot, langsung aja kirim ke pihak OJK, ke pihak API. Kalau memang ada cara-cara DC aplikasi pinjol ini yang mengintimidasi. Uh, yang mungkin menagih kalian tengah malam, gua udah share kemarin di peraturan AFP itu bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh menagih sampai dengan pukul malam, pukul 8 malam ya. Kalau untuk yang ilegal tuh ya, memang kadang-kadang mereka ada yang sampai tengah malam, jadi gak usah diurusin blokir-blokir aja tuh. Kalau nomor-nomor aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, kalian kan bisa langsung tahu tuh nomor-nomor yang rada-rada aneh. Yang mungkin hari ini jarang digunakan, itu biasanya aplikasi-aplikasi pinjol yang menggunakan itu tuh langsung blokir saja atau tidak diangkat, ya kan? Jadi harus bisa berfokus. Dan hari ini, orang yang bisa membantu kalian itu adalah diri kalian sendiri. Orang lain hanya bisa mengarahkan, menginformasikan, ya kan? Keputusannya tetap ada pada kalian. Kalau kalian memang masih tetap membiarkan diri kalian menjadi budak dari aplikasi pinjol ini, maka ini tak akan ada habisnya. Ya, kalau hari ini kita masih membiarkan diri kita terus-terusan uh, dipacu untuk meminjam ke sana dan kemari Yang ada nanti kalian tambah pusing Jadi salah satu cara yang paling efektif hari ini adalah stop bayar pinjol Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini mampu ya membakar kembali dan membuka pemikiran yang baru Untuk menghadapi masalah aplikasi pinjol ini tidak perlu tergesa-gesa Santai saja terlebih dahulu dan kumpulkan uang kita. Supaya kita bisa ya, membayar satu persatu dengan tidak bersamaan. Oke, jadi mungkin itu tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.